tapi sampai aku sudah sadar Barokai wong ngumpuli ibu lahir lahirlah turunan turunan ini sing juga siklus berlangsungan populasi umat Nabi. Yes. Lho ibadah yang prospeknya kaya ngini kok iso buat arah ini mau ngubah saya sampai tak berhenti ibadah yang prospeknya akibat dari ibadah ini melahirkan generasi muslim yang sujud, pengiran pangeran ya umil kiamar kok aku anggap biasa biasa aku bia maksudnya kan kudu bangga. Paham gue? tapi orang sama kamu, kalau ini orang-orang suara ibadah, tapi nak usah nangis ibadah. Sama nih, maaf gue. nangis saudara hajud nangis baru kai panganah. Karena kamu sehat, bermangan di saudara hajud. Mungkin melahirk baru kai permopi. Tapi jadi terus nobar, ngopi, ngerokok sih. Barang ngerokok, pisang rumah rem, teluh. Terus akhirnya bawa adan subuh. Ya, oke, terima kasih, wah, Pak Anari.